Suatu hari, istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang membawa roti dan madu untuknya Khalifah pun dengan penuh syukur segera menyantap hidangan itu Selesai makan, ia bertanya pada istrinya Istriku dari manakah engkau dapatkan roti dan madu ini? Aku menyuruh dua pelayan kita untuk membeli madu ini dengan naik kendaraan pos Jawab istrinya, Khalifah Umar langsung terkejut Wahai istriku, kita harus tetap menjaga amanah kita tak boleh sedikitpun menggunakan fasilitas milik negara itu, tegas Khalifah Umar. Tanpa berpikir panjang lagi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian pergi sendiri ke pasar membawa wadah berisi madu itu. Tanpa ditemani dan dibantu pelayannya. Di sana, ia kemudian menjual madu itu. Uang hasil penjualan madu itu, lalu ia serahkan ke Kas Baitul Mal atau Kas Negara. Semoga uang ini bisa mengganti biaya kendaraan pos milik negara dan kaum muslimin yang sempat tadi dipakai pelayanku, ujarnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat terkenal sebagai khalifah yang sangat jujur dan sederhana. Selama hidupnya, ia sangat menghindari penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi ataupun keluarganya.